Menemani santai malam kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi terbaru di WhatsApp ya sebelumnya. Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan, bahwa Lesti Kejora ini lagi buat konten di rumah Nagita Slavina. Ini kebahagiaan untuk keluarga Konoha, ya. Vitamin bahagia, insya Allah, bakal banyak sekali asupan yang kita dapatkan dari Lesti dan... Kak Nagita Slavina Atau Mama Gigi ya Doakan yang terbaik Mudah-mudahan mereka selalu sehat Selatu rahmi mereka juga tetap terjaga Dengan baik Amin Selanjutnya para sahabat kita lihat juga Ada info resmi Ini langsung dari Ibu Siwi dan Indesiar Ibu Siwi menginfokan Bahwa Akan ada acara aksi grebek sahur Keluarga Leslar Hari Sabtu tanggal 9 April 2022 pukul 02.00 Waktu Indonesia Barat. Ini kebahagiaan dan kejutan untuk warga Konoha karena sahur nanti kita akan disuguhkan vitamin, persahabat yang lewat acara aksi gerobak sahur yang akan ditayangkan di Indosiar, makin penasaran dan makin gak sabar banget ya menyaksikan idola kesayangan kita bisa sahur bareng di rumah masya Allah. Dan kita simak di kalimat info. Lewat caption yang dituliskan oleh Ibu Siwi repost Indosiar Ada yang spesial nih di aksi 2022 sahur nanti Yes, sahur kali ini kita akan jalan-jalan grebek rumah dedek Leslie dan Rizky Bilar loh. Wah, dijamin pasti seru banget Jangan lupa saksikan aksi gerebek sahur keluarga Leslar tanggal 9 dini hari pukul 02.00 waktu indonesia barat hanya di indosiar dan video.com tuh banyak sekali yang gak sabar ya untuk menyaksikan acara aksi gerbek sahur keluarga leslar karena ini kejutan banget untuk semuanya warga konoha ini info resmi dari ibu siwi dan indosiar berikutnya juga persahabat kita dibuat bangga dengan prestasi yang diterhekam yang diraih oleh bunda lesti kita lihat di unggahan akun instagram ieg indonesia ini mengabarkan soal estika jiora ya yang tentu ini mendapatkan predikat sebagai actress of the moon wow winner of best dangdut singer best dangdut song female singer of the year best collaboration with rizky bilar ini sih kebanggaan banget ya untuk warga Konoha Coba kita simak di kalimat yang dituliskan Siapa yang gak kenal sama penyanyi dangdut yang baru saja melahirkan seorang anak ini Yes, bener banget, Lesti Kejora Penyanyi dangdut dan seorang ibu yang lahir di Bandung 5 Agustus 1999 ini Merupakan jebolan program pencarian bakat dangdut akademi Pastinya karya dan suaranya yang memukau menjadi perhatian para masyarakat juga nih. Suara indah Lesti yang dapat menghipnotis orang-orang sudah tidak diragukan lagi dengan kemenangannya di dangdut akademi. Tapi tidak hanya itu saja loh, Lesti juga memiliki segudang prestasi yang diantaranya memenangkan penyanyi dangdut wanita terbaik, penyanyi wanita terbaik, Lagu terbaik dan kolaborasi terbaik bersama sang suami Rizky Bilar Memang cocok banget kan kalau Lesti Kejora menjadi aktris of the moon bulan ini Menurut kalian gimana nih? Wow, berusaha ya kelasnya sudah cocok banget karena Lesti Ini adalah seorang yang sangat luar biasa Multi talent banget Kualitas suara, tetap konsisten, terjaga dengan baik. Masya Allah, bangga sekali mengidolakan seorang Lesti Kejora. Tetap berkarya, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia dan sukses untuk Bunda Lesti. Amin. Selanjutnya, para sahabat, kita mampir unggahan Papa Bilar. Ini terbaru banget ya, mengunggah atau memposting video BBL. Disimak nih, BBL. Matanya ngeluarkan air mata Ini habis nangis Kita simak di kalimat caption yang dituliskan oleh Papa Bilar Masya Allah Jadi ceritanya habis gua jailin Terus nangis Dibilangin sadar kamera Langsung sadar diri katanya tuh <laughs> Ini sih banget ya Ada aja di kelakuan Papa Bilar Ternyata Al nangis Ini habis dijailin oleh papanya ya Emang idola kesayangan kita ini selalu saja membuat kita bahagia Dan apalagi persahabat jadi ya, sorot video abang El yang semakin menggemaskan Sudah pinter, luar biasa doakan yang terbaik ya untuk keluarga Leslar Selanjutnya juga persahabat perhatikan Ada unggahan spesial dari IGS nya Buddha Lesti yang meripas kembali unggahan dari Siania. Wow ini ceritanya lagi foto-foto nih persahabat ya Kemarin ceritanya persahabat Bunda Lesi Kejora ini mau pulang Saat di tempatnya Kak Sania, eh ada pelangi Akhirnya cekrek cekrek dulu nih Wow Memerlangkap banget nih persahabat ya Melihat ekspresi Bunda Lesi memang Membuat kita semakin bahagia saja Luar biasa Selalu menjadi penyemangat untuk warga Goroha dan berikutnya persahabat Kita simak vlog Dari Ramadan with Leslar Ini program terbaru dari idola kita Karena Vlog kali ini ini bagus banget persahabat ya, buat muhasabah diri, buat khususnya untuk netizen yang selalu melihat ide laksenan kita dari luarnya saja. Ini disampaikan langsung oleh Ustaz Sufi Abu Kata Ustaz Sufi persahabat ya, buat yang suka ngarang dan bilang katanya katanya, he itu persahabat ya. Kamu siapa? Kau berani ngomong itu yang tahu mereka, ya mereka sendiri yang tiap hari barengan bukan yang ngarang Ala-ala dan lain sebagainya bersahabat ya, vlog ini bagus banget Yuk sama-sama kita muhasabah diri, jangan terlalu overthinking bersahabat ya Kalau tidak tahu dalamnya, jangan langsung mengambil keputusan komentar yang tidak baik Karena idol kesayangan kita ini adalah orang baik